Hai Assalamualaikum Sobat Herbal Kali ini Minkes alias Mimin Kesehatan Pengen share nih tentang teh bunga Yang konon bisa bikin wanita cantik alami loh Wah seru nih kayaknya tapi sebelum minkes sharing jangan lupa ya subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya karena dengan subscribe kamu jadi nggak akan ketinggalan info-info kesehatan alami lainnya ditonton sampai selesai juga ya karena nanti minkes juga bakal sharing langsung praktek gimana cara buat teh rosella yang enak dan segar Rosella, yang dijadikan teh, memiliki kemampuan menyembuhkan empat kali lebih besar daripada daun kumis kucing. Teh Rosella juga mempunyai antioksidan yang kuat, sehingga baik untuk memelihara kesehatan organ tubuh manusia. Di dalam teh Rosella juga terkandung zat istimewa, di antaranya senyawa fenolik, glukosa hibisin, dan anthocyanin. Wah apaan tuh, eh nanti deh menjelaskan lebih lanjut Berikut ini adalah manfaat teh Rosella untuk kesehatan serta kecantikan tubuh 1. Sebagai antioksidan bagi tubuh Senyawa fenolik yang terkandung dalam teh Rosella berperan sebagai antioksidan dan sangat baik untuk kesehatan serta kecantikan tubuh antioksidan berguna untuk mencegah berbagai penyakit masuk ke dalam tubuh serta dapat melawan bakteri dan virus yang ada dalam tubuh selain itu, antioksidan dapat membantu menjaga tubuh dari penuaan dini dan kerusakan sel-sel tubuh 2. Meningkatkan Kekebalan Tubuh Mungkin kamu ngerasa kalau air air ini semakin banyak penyakit yang muncul dan mengancam kesehatan, apalagi karena faktor perubahan cuaca yang tak menentu. Untuk melindungi diri dari berbagai penyakit, tubuh kita memerlukan peningkatan kekebalan tubuh. Kamu dapat melakukan upaya perlindungan tersebut dengan rajin mengkonsumsi terosela. Karena teh ini dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh 3. Membantu proses diet Nah, bagi kamu yang lagi menjalani proses diet sehat Meminum teh Rosella pada pagi dan malam hari sangat membantu loh Karena teh Rosella mengandung vitamin C tinggi yang dapat membantu tubuh meluruhkan lemak-lemak jahat Selain itu, mengkonsumsi teh rosella membuat tubuh melakukan metabolisme dengan baik Sehingga makanan yang masuk cepat diolah menjadi energi, bukan lemak Teh rosella juga dapat menghambat kerja enzim amilase Yaitu enzim yang menyerap banyak karbohidrat Sehingga berat badan bisa turun Oh gitu ya 4. Meremajakan Kulit. Ancaman radikal bebas dan sinar UV sangat berbahaya bagi kesehatan kulit dan wajah. Namun jangan khawatir, karena dengan mengkonsumsi teh rosella secara rutin, kamu dapat melindungi kulit dan wajah. Teh rosella mengandung protein esensial, asam amino, dan vitamin C yang dapat menjadikan kulit dan wajah kamu lebih sehat dan cerah. 5. menurunkan tekanan darah. Manfaat lainnya dari teh rosella adalah dapat membantu menurunkan tekanan darah. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan munculnya berbagai penyakit lain loh, seperti gangguan ginjal dan serangan stroke. Mengkonsumsi teh rosella baik untuk mengidap tekanan darah tinggi. Konsumsi teh rosella secara rutin sekitar kurang lebih 12 hari dapat menurunkan tekanan darah hingga 11% gak percaya coba deh itulah beberapa manfaat teh rosella yang berguna untuk kesehatan serta kecantikan tubuh mengkonsumsi teh rosella secara rutin akan memberikan efek yang luar biasa untuk tubuh kamu namun perlu diingat, agar tidak mengkonsumsinya secara berlebihan ya Karena bagaimanapun segala sesuatu yang berlebihan tidak akan memberikan efek yang baik Yo Sobat Herbal, ya setelah tadi Sobat Herbal udah melihat dan mendengarkan Apa aja sih manfaat dan hasilnya dari teh rosella itu Maka saatnya sekarang kita praktek, kita praktek untuk buat ya untuk buat gimana sih buat teh Rosella yang enak dan segar ya ikutin terus ya ini bahan-bahannya dilihat dicatat ya jadi bahannya kita perlu jahe kayu manis kemudian sereh dan pastinya teh bunga Rosella kalau di pasar ini biasanya bunga roselanya itu sudah dikeringkan jadi warnanya udah nggak merah lagi ya pertama kita timbang dulu ya untuk jahenya untuk takaran satu liter pakai 20 gram aja Ya sobat herbal semuanya setelah tadi kita udah masukin eh jahe kita udah takar jahe untuk satu liter Kemudian yang kita butuhkan selanjutnya itu adalah sereh ya Sereh itu untuk takaran satu liter kita gunakan satu eh, batang aja Jadi nanti sebenarnya yang sari itu lebih banyak keluar itu dari sini Dari sini ya jadi nanti ini kita geprek kita geprek supaya nanti seharinya lebih keluar saat direbus nanti. Oke, jadi kita pakai ini satu. Kemudian, eh, pastinya karena ini intinya adalah di bunga rosela ini. Bunga rosela ini kita pakai nanti cukup 10 gram aja ya teman-teman. Karena nanti kalau terlalu banyak nanti rasanya jadi lebih kecut jadi eh, takaran yang saya pakai saat ini adalah takaran yang dengan takaran sedang gitu jadi ya nggak terlalu berlebihan pas lah nanti silakan teman-teman bisa coba gimana rasanya nanti silakan teman-teman komen ya langsung aja kita timbang 10 gram ya ya ini kita pakai 10 gram aja gak usah banyak-banyak okay. okay. cukup 10 gram kemudian uh, kita juga butuh kayu manis, untuk kayu manis sendiri kita cukup uh, satu jari aja ya satu jari aja kita cukup nah itu udah udah masuk semua teman-teman nah, bahan yang tadi kita udah kumpulkan ini jayanya jangan lupa digeprek ya teman-teman digeprek digepreknya kalau bisa sih yang agak memang benar-benar geprek ya karena karena memang nanti berpengaruh terhadap rasa pedasnya jadi nanti makin geprek atau kalau teman-teman memang punya chopper di rumah, bisa juga pakai chopper, karena itu akan lebih melembutkan dan nanti rasanya akan lebih pedas dan sarinya akan lebih keluar. Kita bisa dulu terus jahenya Kemudian... Serehnya juga kita geprek ya Ini sudah dicuci Ini nanti kita potong aja Kita potong Jadi dua atau tiga Oke sobat airbus semuanya kita masukin airnya ya sebanyak 1 liter tapi kita lebihin uh, kurang lebih tambah 100 ml lah karena ketika perebusan itu biasanya kan ketika air direbus itu dia akan menguap jadi makanya kita tetap perlu melebihkan Nah kita di sini pakai api yang sedang aja ya Jadi enggak terlalu besar dan enggak terlalu kecil Oke pertama kita Pertama kita masukin dulu jainya Jadi kita masukin Terus serai juga kita masukin Ya nanti kurang lebih 5 menitan lah Kurang lebih lima menit Nanti baru kita masukin Jangan lupa juga masukin kayu manisnya ya Dan nanti setelah kurang lebih lima menit Nanti teman-teman bisa masukin teh bunga roselanya ya Ya setelah kurang lebih 5 menit kita masukin teh bunga roselanya ya teman-teman Nanti kita tunggu kita rebus selama kurang lebih 10 menitan 10 sampai 15 menit nanti waktu udah mulai agak mendidih lah Jadi nanti warnanya dia akan berubah Ya teman-teman ini kurang lebih udah 15 menitan udah mendidih dan keluar rebusannya ya Silakan silahkan teman-teman bisa langsung matiin aja kompornya dan dimasukkan ke dalam gelas takar tadi Oke, ini hasilnya ya. nanti teman-teman silahkan bisa campur dengan madu satu sendok atau dua sendok makan sesuai selera nah, saya sarankan teman-teman yang memang pengen nanti dikasih madu sebaiknya nanti setelah sudah agak hangat atau hangat-hangat kuku ya karena menurut dokter Sidul Akbar ketika masih sangat panas air baru mendidih maka kandungannya akan berkurang bahkan bisa hilang jadi saran saya kalau dikasih madu nanti setelah agak hangat saja kemudian kalau teman-teman yang memang nggak ada madu di rumah bisa juga pakai gula jawa takarannya berapa? untuk 1 liter itu 100 gram ya teman-teman jadi satu banding satu. ya kalau misalkan buatnya 500 mili ya berarti 50 gram itu untuk bagi anda yang suka manis tapi sedang-sedang aja ya tapi kalau misalkan uh, lebih suka lebih manis ya bisa ditambahkan atau tidak terlalu suka manis ya silakan dikurangi disesuaikan saja lah tapi intinya takarannya segitu ya, itu saya itu saja yang bisa saya share kali ini mudah-mudahan bermanfaat semoga sobat herbal semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala amin